Silahkan masuk. Ya, silahkan silahkan tarik ya. hmm? kartu anda. Silahkan masuk. Yang sudah bayar. Silahkan kartu Silahkan Ini yang belum bayar silahkan memperpanjang masa aktif kartu Anda. Silahkan memperpanjang masa aktif kartu Anda. Ini yang bayar ya, terdaftar. Secara silahkan.